Selalu saya minta Tuhan, jaga tonduan Sapu bahagia yang selama ini saya jaga Tetap saling percaya, cukup kau dengar saya. Sampai bilang terima kasih Tuhan, suhadirkan Dia yang terindah dan terima saat Saminta Tuhan Jaga Tunggung Sapu bahagia yang selama ini Saya jaga Tetap saling percaya Cukup kau dengar Saya Saya bilang terima kasih Tuhan, hanya hadirkan dia yang hanya dan, dan terima "Saya adanya Di malam malam ini "Saya minta Pasti hari bahagia hanya terima saja sa di pendamping selama Saya terima kasih Tuhan hadirkan dia Yang terinyang dari dan terima siapa adanya Di malam ini saya minta Pas di hari bahagia Kau terima kasih saja di pendamping selamanya.